emas bullish koreksi atau melanjut harga emas USD berhasil melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bullish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 Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1813.73 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1890.05. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Maret tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.